pilih escape ya escape, klik escape nah ini sudah terbuka nah perhatikan di sini select nah mode name nah ini ya banyak ya satu resetter terdapat beberapa printer ya L1210, L3210, L3250, L3251, L3260, L5290. Nah, satu resetter ini terdapat banyak printer yang bisa direset. Nah, ini keunggulan resetter kami ya. Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di komputer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara aktivasi resetter ya. Resetter Epson L1210, L3210, L3250, L3251, L3260, L5290. Nah. Bagaimana caranya langsung saja kita Eksekusi ya. Nah, namun sebelum saya lanjutkan, mohon maaf ya karena di sini pinggir jalan besar, jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali ya. Jadi harap nama nomui. Oke, eh, langsung saja pastikan laptopnya dalam eh, antivirusnya sudah dimatikan ya. Perhatikan yang perlu pertama kalian perhatikan adalah matikan antivirus yang ada di laptop ya. Kalau sudah dimatikan sekarang lakukan ekstrak ya ekstrak seperti ini klik kanan klik ekstrak here nah. oke okay, sudah nah, maka dia akan ekstraksi ya ini hasil ekstrakan tadi nah. angka pertama ini sudah seperti ini ya nah. kemudian kita buka folder ini ya, folder ini klik dua kali, kemudian klik ADJ Prok ya, klik dua kali. Nah, ini otomatis ya, otomatis dia mengcopy lisensi ini lisensi ya. Nah, perhatikan ini lisensi. ID komputer kita ya, ini resensi jangan khawatir ya, ini ini error ya, anggaplah error, ini karena belum diaktifasi jadi, jangan khawatir ya, begitu kalian klik ADG Pro, klik, kenapa keluar lisensi seperti ini, jangan khawatir ya, nah, kalau keluar seperti ini, kita klik ok nah, kalau diklik klik ok ini otomatis lisensi ini terkopi ya nah itu begitu dia muncul kali kita klik Oke OK, otomatis terkopi tadi lisensinya yang banyak tadi ya nah sekarang setelah itu kita ini keluarkan ya tak X kita buka ini folder yang kedua ini ya X -e. nah ini kita buka kemudian kita klik yang bawah ini ya plgen ini ya, plgen ini kita klik dua kali nah muncul seperti ini kemudian pilih lisensi manager manager ya klik lisensi manager nah, kemudian klik add lisensi nah di sini kita kasih nama setelah kita ya Ses setelah kita kasih nama kok saya kayak kasih tulisan tulisan body komputer ya di komputer. Nah, nah ini hardware ID. Nah kita langsung klik kanan di sini ya. Tadi karena kita sudah mengklik yang keluar tulisan lisensi tadi ya, jadi otomatis terkopi ya. Nah, jadi tinggal klik kanan. Nah ini otomatis ya. Nah ini tinggal kita klik paste. Nah ini tadi lisensi yang ada di ADJ prok tadi ya. Otomatis tercopy Nah, ini silakan isi terserah aja ya. Nah, misalnya jalan Siring Laut ya kasih alamat ya, Siring Laut. Nah, seperti itu aja. Baru kita klik save ya. Kita klik save di sini. Nah. Sudah langkahnya, selanjutnya klik create lisensi key. Nah, ini key okay, successful generate in folder. Oke, okay. kita klik oke okay saja. Nah, nah, sekarang kita buang saja ini. Ini kita buang. Nah, ini otomatis keluar ini ya tadi kan kita kasih nama budi komputer ya nah ini otomatis dia keluar ini tulisan budi komputer kita buka ini ya tulisan budi komputernya nah ini kita copy semua isi yang ada di budi komputer tadi ya nah, kita klik copy nah, kemudian kita kembali atau kita X saja ya kita exit. Nah kita buka kembali di sini ya folder ini. Nah paste di sini. Klik kanan paste. Nah seperti ini. Nah baru kita klik ADJ Pro tadi ya. Nah tadi kita klik ini keluar lisensi ya. Sekarang perhatikan ya. Kita klik. De aplikasi bin registrasi body komputer. Nah tadi kita kasih nama body komputer tadi ya. Jadi otomatis dia muncul body komputer. Klik oke OK saja. Nah sudah terbuka ya. Sudah terbuka aplikasi reseternya. Pilih escape ya. Escape klik escape. Nah ini sudah terbuka. Nah perhatikan di sini select.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 nah harga resetter ini nah kalau anda ingin resetter ini agak mahal ya resetter ini harganya adalah 150 150000 full unlimited ya unlimited full semua pc semua laptop semua notebook bisa dipakai semuanya ya nah, ini full unlimited nah kalau kalian ingin membeli lisensi satu laptop saja atau sa satu pc tidak bisa dipindah-pindah ke lain lagi reseternya itu biayanya Rp50.000 saja ya satu khusus satu pc saja atau satu komputer nah kalau mau yang semua biayanya 150000 nah secara kalian pilih yang mana mau yang 150000 full full aktifasi kalau yang 50000 ribu cuma 1 kali aktivasi satu lisensi Nah, demikian ya bagaimana cara aktifasi resetter Epson ini yang terbaru ini ya, printer yang terbaru baru keluar ini lagi rame dicari para teknisi ya Nah, jadi kalian yang ingin silahkan order nanti saya kasih nomor WA di bawah ya di kolom deskripsi silahkan hubungi saya untuk membeli reseternya semoga bermanfaat wabillahi taufiq hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh